Dari seorang Adibal terhadap Rizky Bilar Ini keren banget persahabat Kita wajib tentunya simak video ini persahabat ya Ini diunggah atau direpost kembali oleh akun Sebroting Anus Koleslar Mengenai penilaian langsung dari Adibal terhadap Rizky Bilar Coach Adibal menyampaikan persahabat ya Untuk seorang Rizky Bilar Ini orangnya perfect banget Dan poin penuh yang dapat kita ambil yang pasti papan pilar adalah orang yang sangat super duper baik, perfect dan yang paling utama juga poin yang tak kalah tentunya persahabat ya dari yang lainnya idola kesenangan kita ini ya, kesopanannya. Yang selalu tentunya membuat orang kagum Dan pasti semua orang sayang kepada Leslar karena kesopanannya Masya Allah, attitude yang baik selalu membuat kita semakin bangga pastinya Kita lihat juga di kalimat komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Salah satunya dari akun Asnawi Wia mengatakan kalau kata sahabatnya Bilar, kalau ada orang tua yang kenal Bilar pasti langsung suka karena anaknya sopan. Jadi gak heran ayah langsung ngasih restu. Mama kejora di ultahnya Bunda Lesti yang perdana Bilar ngerayain jadi langsung bilang mantu. Tuh persahabat ya, idola kesayangan kita. Rizky Bilar emang luar biasa. Kesopanannya membuat semua orang kagum dan sayang. Luar biasa. Dan kita lihat juga persahabat ya, banyak juga tanggapan dari Les Lovers lainnya. Dari akun Instagram, Nunuk Trisma Wati 3 mengatakan, Terima kasih Bang Adibal, respect sama idolaku Masya Allah banget ya, Kak Adibal juga luar biasa. Salah satu orang yang tahu juga pendekatan Papa Bilar dan Bunda Lesti di Indosiar pastinya. Dan kita lihat persahabat ya, salah satu momen yang membuat kita kagum saat di acara pernikahan, anak gubernur Lampung, Leslar bertemu dengan Pak Ganjar, persahabat ya. Etitude yang sangat luar biasa. Ini salah satu contoh persahabat kesopanan dari seorang Rizky Bilar terhadap yang lebih tua darinya. Perhatikan persahabat. Sambil menunduk dan menggendong Abang El, Papa Bilar langsung bersahabat menyambut tangan Pak Ganjar dan langsung cium tangan. Ini Masya Allah banget. Inilah suatu kebahagiaan yang tentunya kita dapatkan, yang makin kagum dengan sosok Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Masya Allah. Dan tentunya bersahabat kita lihat juga ke kabar berikutnya ya, kita lihat di unggahan ig nya Faferi. Ini momen spesial semalam Papa Bilar main bola bareng Toba Boys ya, aduh masya Allah banget ya bahagia nih dari Papa B. Ketawanya masya Allah banget ya sehat terus. tante ini mendoakan yang terbaik Papa untuk idola kita. Dan kita lihat juga persahabatnya momen berikutnya dari unggahan Topes 21 yang diripos kembali oleh akun Toba Boys. Nih persahabat ya, momen setelah main bola istirahat persahabat ya mereka lagi asik ngobrol. Papa B memang selalu bikin self banyak orang di persahabat ya Masya Allah dan kita lihat juga Namun yang bikin ngakak banget ya Masih di acara semalam main bola Bapak B dilelikin oleh Topias nih persahabat Mengenai tim sepak bola kesayangannya Liverpool Yang tentunya kalah telak dari tim lawan Napoli kita lihat persahabat ya, sampai Papa B ngambek nih dengan topes gara-gara diledekin tim kesayangan sepak bolanya kalah telak nih persahabat ya. Ada aja kelakuan emang yang selalu bikin ngakak banget ya. Yang sabar Papa Bilar mudah-mudahan next bisa memenangkan pertandingan lagi ya tim kesayangannya. Kita selalu mensupport dan selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun si Johnny Barbar. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. WKWK ngakak diledekin ipul kalah semalam katanya tuh yang sabar ya ngap katanya tuh ada juga persahabat ya tanggapan di postingan ini Dari akun Instagram Lestari Ayu 273 mengatakan nyari gara-gara emang si topes sambil emot ngakak tuh persahabat ya Sabar ya papa bi mudah-mudahan tentunya tim kesayangannya bisa memenangkan pertandingan di next selanjutnya kemudian persahabat ya kita lihat juga momen yang tentunya tak kalah membuat kita haru bahagia melihat tentunya acara Poles kemarin itu episode terakhir di acara Poles ya tentunya episode terakhir memang luar biasa membuat kita terharu dan pastinya selalu bangga dengan sosok Lesti Kejiora yang Alhamdulillah persahabat ya idol kesayangan kita Lesti Bilar ini tentunya sudah menyelam... Menyelak, menyelak, men si? Tentunya sudah menyekolahkan Abang L. Pendidikan memang selalu dinomorsatukan oleh idola kesayangan kita ya, Masya Allah. Semoga Abang L selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang. Kita lihat juga di kolom komentar. Banyak sekali beberapa komentar yang sangat luar biasa. Salah satunya dari akun dia ya. perhatikan di kolom komentar. Masya Allah, Alhamdulillah, masukan dari fans dijadikan pemikiran untuk asuransi pendidikan. Semakin sukses ya kesayangan, bahagia terus bersama keluarga tercinta. Amin, Allahumma amin. Masya Allah banget ya. Alhamdulillah, masukan dari fans-fans yang baik dijadikan pemikiran oleh idola kesayangan kita untuk asuransi pendidikan. Ini keren banget, persahabat. Kita semakin dibikin bangga oleh Lesti dan Bilar. Semoga Leslar Family selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan bahagia terus. Dan kita masih menunggu cidukan vitamin, serta kabar baik berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru dan pastinya kabar menarik, serta kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, Bang ingin ucapkan terima kasih, wassalamualaikum. ورحمة الله وبركاته